Dua kali dua dulu, berapa empat dua kali dua empat dikalikan dua lagi itu Enam, empat, empat, empat, empat, Dua dua kali, kali, kali empat, <tuh> dua Ya Allah, Hai yo, what's up guys? Welcome back to my channel, channel, channel. di video kali ini kita mau bikin video tahan tawa yang part keempat guys namun pada video kali ini kita bakalan pakai video uh, Pak Presiden Jokowi kelucuan-kelucuan Pak Presiden Jokowi saat sedang berkunjung di berbagai daerah di Indonesia guys namun sebelum kita memulai video ini aku mau uh, Nanya nih kepada subscriber-subscriber setia dan penonton-penonton setia Armaul Channel. Sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oh ya guys, jadi e, kalau aku nanya <tuh> bagaimana kabarnya, kalau bisa ya tolong dijawablah di kolom komentar. Biar videonya itu Biar, gimana ya, biar gak sepi gitu loh? Kan aku nanya, otomatis ya harus ada yang jawab gitu loh. Oke okay guys, jawabnya di kolom komentar. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, okay, sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe lebih dahulu di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke okay, guys, gak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya siap ya. siap <laughs> siap lalu apa sih kasih siap rongrongnya si kuyuh Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Runtu biasa dipanggil Runtu Lah, <SILENCIO> ini kayak saya waktu kecil Terus ini Terus oh, si gitu Rambutnya juga sama <SILENCIO> ya. Masih aja Terus Terus Bajarnya dari namanya Dari SD mana? Ade, Nama Ade Dari SD? Kamu pengen sepeda enggak? Mau sepeda? Mau Mau? Tapi coba Apa Pancasila enggak? Yang keras? Pancasila Pancasila satu Ketualan yang mahal resah 2. Ketualan yang mahal resah di... Kelibat sekolah Kelibat sekolah, ini kan masih bagus pinjam Pak pinjam. Oh, gede, oh, gede, gede, gede Tidak saja nama Menteri nggak apa-apa, nama Fender nggak apa-apa, boleh Nama maaf satu Bume Jawa <laughs> udah ambil sepedanya <laughs> hitung hitungan ya hitung hitungan dua kali dua kali dua dua kali dua kali dua dua kali dua kali dua dua kali dua dulu berapa dua 2 kali 2, 4 dikalikan dua lagi itu. 6 saya ulang saya ulang dua kali dua kali dua dua kali dua berapa? 10 malah saya parah ya Allah ini saya jawabannya, saya mau ganti ya mau browsing, mau Google tidak bisa ya, bar 2 2, 6, ini lo ini ya Allah yo yo, kaya kaya aku guys, 1, 0 oke lanjut guys bismillah sebentar sini enggak kalau di sana bisa pinter tapi maju jadi buku jangan ada yang tertawa dua kali dua dulu berapa Maulana? <tuk> <dekasperasaan> Pas ini pas nah, Tambah aja lah tambah 2 tambah 2 tambah 2 6 Nah ini bener Kalau 2 tambah 2 tambah 2 itu 6 bener, bener Tapi kalau perkalian 2 kali dua berapa? 4 Dikalikan 2 lagi 8 nah, Oh bukan gak bisa Ya, terus pedanya diambil Nama saya Raja Farah dari Ramadan, dari Mujur Lord Royal Dari Poyak, namanya siapa panggilannya? Raja Raja, Raja Raja sama Raja Pada baik Pada baik iya apa itu? Sama saja Oh sama saja, pada Kepriwee kabarit? Main, main. Hah? Main. Main ke apa? Bagus. Bagus. Uh, main, bagus. Kepriwee kabarit? Main. Oh, bagus. <laughs> apa lagi jawabannya? Diajari saya apa coba? Apa lagi ya? Bagus kambing. Aku sang mi tahu Saya, apa Ini coba Saya, apa apa aduh saya belajar banyak nyong kencol. Kalau saya sudah kenyang gitu apa? Saya sudah kenyang. Nyongis nah, baru. Nyongis baru. Gitu ya bacanya gitu. Nyongis baru. Kak, ntar ini mau berapa jurus? Berapa jurus, ya? Berapa? pembukaan sama pembukaan sama pembukaan, coba saya mau lihat lihat ya. uh. buang uh, kalau ini bener-beneran ini, ini. Uh. lihat jangan kesayang oh. <tuh> kena saya tadi terus ya terus terus bagus sekali tadi ya belum bersentih ya ya, pun tadi <tik> sudah kan ikan lele ikan paus apa lagi? ikan teri ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda ikan teri, ikan lele ikan paus, ikan teri, satu lagi ikan potong Nongkol. duh, Guys Astagfirullah. Oke okay guys kali ini aku kalah guys Skor terakhir 2-0 Di part pertama itu Aku menang 3-1 ya guys Tapi sekarang aku kalah Oke okay, terima kasih buat Kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan share Video ini ke sosial media Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh